Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Iya, Itu baru-baru tunggu tangan kalian Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani dan Saya Ajoz, pengawas peserta pesantren gilat Sejauh Tengah ya? Sekarisi Oke. kalau di Tengah Saya kewalahan nanti <laughs> Oke okay. Nah, balik lagi nih ya bareng kita ya, yeah. mau membahas-bahas soal Ramadan lagi, karena emang ini bulan Ramadan. Ramadan. bulan penuh berkah Tapi sebelum hmm. itu, kita tanya dulu, gimana puasanya lancar? Semoga lancar, teman-teman hmm. di rumah Harus lancar dong, puasa harus. itu bukan hal yang berat Bukan, itu ringan-ringan saja Ringan-ringan, yang berat itu bodanya godaannya. Bodanya memang berat Jadi buat kalian harus tanamkan di kepala kalian, di mindset kalian, kalau puasa itu bukan kewajiban yang berat Bukan itu kewajiban yang memang perlu wajib dilaksanakan juga iya. karena puasa ini kan satu momen yang baik buat hmm. menambah ala jangan lupa ikuti pesantren kilat jangan bolos teman-teman hmm. Mantap, ingat jangan dong. <laughs> <laughs> oke kita okay. mau bahas apa ini kita mau bahas seputar mitos-mitos yang ada hubungannya sama puasa yang beredar di masyarakat hmm. ya? yang yang uh, sering kalian dengar sebenarnya hmm. uh, Uh, ini nih, aduh, apa? <laughs> Langsung aja kali ya? Langsung. Kalau kalian pernah dengar nih, mitos yang pertama, ngupil dapat <laughs> mengurangi, eh, membatalkan puasa. Nah, ini nggak masuk logika? enggak nggak. Kita perlu kita bahas fakta. Bahas ya. faktanya aja. Sebenarnya ngupil tuh nggak membatalkan puasa ya? Kali aja ngupil membatalkan puasa? Nggak. Kalau menurutku nggak, nggak membatalkan sih. Enggak. Karena kan puasa itu yang membatalkan masuk dan Uh, kamu mulut makan, makan, makan, makan, terus. Yuk. Yang keluar itu kan kayak menghujat, menghina orang di bulan puasa itu malah mengurangi, mengurangi, mengurangi pahala puasa. Jadi kita kita berhibah, berhibah itu mengurangi. Tapi kalau yang masuknya ke hidung itu agak kurang realistis kalau nggak, nggak membatalkan puasa. Kalau iya. tuh dan nggak mengurangi juga. Karena hmm. itu kan cuma membersihkan hidung gitu loh. Kan kita harus menjaga kebersihan juga, mm -mm. jadi. Fair, fair play aja enggak apa fair Ferfer play. Yeah. Fair, fair aja. Ferfer aja gak apa-apa, teman-teman. Mau ngupil seharian pun gak apa-apa. Tapi apa -apa. itu malah mengurangi apa namanya? Eh, uh, kalah puasa karena kalau seharian ngupil gak beribadah kan. <laughs> Sama iya kali, yeah. ya, ngupil betah banget jari. Pedes juga kita. Kita sebenarnya. Oke, itu ya, jangan ngupil seharian, teman-teman. <laughs> jangan ngupil seharian. Ngupilnya dibatasi. Oke. Okay. <laughs> Ngupilnya dibatasin terus netes yeah. kedua tidak boleh menelan air liur. Nah ini perlu dibantah lagi nih kita memang mengacu keilmiahan. Mm, jadi kalau menelan air liur tuh nggak boleh sebenarnya. Eh bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Nggak apa -apa. membatalkan puasa asal jangan menelan air minum kalau air, yeah. air liur nggak apa-apa kalau air minum. Tapi juga bukan air liur orang lain uh, orang lain juga. Nah, itu malah membatalkan puasa sekali. <laughs> tidak, direkomendasikan menelan air liur Kok orang lain. Orang nih? lain apalagi pacar, <laughs> istri juga nggak boleh. Jangan, jangan, jangan. liur sendiri sebenarnya gak apa-apa. Kan itu dari dalam, masa air hmm. liur kita uh, meresap dari pipi terus? <laughs> enggak, enggak, enggak. enggak. enggak. enggak. Maksudnya hmm. ngerempes dari pipi, maksudnya gak mungkin, jorok. <laughs> masih di gitu. luar, masih, masih di dalam mulut kita. Terus tadi BTW ngomong-ngomong soal gibah, kan emang gak boleh tuh puasa. <laughs> tapi bukan berarti setelah buka klien bebas bergibah loh ya, hmm. Tetap gak boleh. Tetep uh, blok aja deh, uh, lambe turah tuh jangan, iya. akun-akun maksiat. Sebulan kan gak apa-apa. <laughs> Kalau bisa seterusnya dong, iya. Jadi, kalau apa namanya membatasi diri biar gak gibah, itu kan nanti jadi kebiasaan. Hmm. Setelah kebiasaan lebaran, kelar terbiasa gak gibah. Wah, jadi orang baik kalian. Semua. Hmm, daripada ngomongin orang lain, mending bercermin diri sendiri. Eh, hmm. pada diri sendiri lah, ngaca ngaca. ngaca. Iya, hmm. kita perlu perhalus. Dari kata-kata ngaca yang sedikit menusuk sanubari yang nonton, <Collhop> kita jadikan ini menjadi perjamin, ya, ya. bermawas diri. Hmm. Karena kan, oh, saya pengawas ini loh, apa namanya pesantren gila, jadi <Ges> memang perlu ini juga. <continuous> okay, okay, okay. Tuh ya, itu ya, banyak lagi kalau menelan air liur sendiri itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Terus tidak boleh menggosok ya, nah, ini salah lagi. Ini memang perlu dibantah semua, mitos-mitos <laughs> itu perlu dibantah semua sebenarnya. Masa iya menggosok gigi itu membatalkan puasa. Hmm. kalau menggosok giginya sambil makan itu batal. Itu batal. Menggosok giginya sambil minum juga batal. di pemukumnya sambil... kum hmm. ditelan, ditelan, batal. Karena kan menggosok gigi juga, apa namanya? menjaga kebersihan mulut, mm -mm, jadi nggak apa-apa. Biar nafasnya tuh nggak nggak bau. Kadang kan kalau kita puasa katanya mengurangi kepala puasa kalau menggosongi makro lah kan. Mm -hmm. Itu sebenarnya nggak membatalkan. cuma kata, terus uh, katanya kalau nafas orang yang berpuasa itu bakal bau uh, bau kasturi ya. Ya itu pembelaan. pembelaan. Tapi itu di surga. <laughs> kalau di dunia mm -hmm. tetap aja baunya nggak bau. sih, cuma di mata perih Ya perih juga <laughs> karena kalau orang-orang yang bilang bau mulut orang berpuasa itu mirip minyak kasturi itu cuma pembelaan dia aja malas gosok juga saking malasnya udah membentuk Ramadan jadi ada pembelaan akhirnya aman, dari hujatan teman-teman oh nggak boleh menghujat juga di bulan puasa nggak boleh, nggak boleh menghujat terus menangis dapat membatalkan puasa ini nah, nah, nggak lagi apakah kalau kita sering tertawa menambah Kelantaran puasa? Enggak juga Menghabiskan energi <laughs> Jangan kebanyakan nangis, jangan kebanyakan tertawa Udah yang umum-umum aja jadi orang itu, yang umum-umum aja Enggak usah seorang -so sok Ini yang bahagia. ngirimkan mitos siapa? Iya <laughs> ini Ini perlu dipertanyakan, ini tim kreatifnya kita ya <laughs> Nanti kita bantah pakai teori Darwin seperti biasa <laughs> Menangis masa Menangis, membatalkan, membatalkan puasa. puasa Menangis sambil makan? iya Iya <laughs> menangis sambil minum iya menangis sambil mukulin orang juga iya yeah. itu membatalkan puasa jangan mukulin dong kasihan siang terus luka berdarah membatalkan puasa hmm, nggak enggak kalau luka berdarah itu enggak walaupun darah itu najis tapi uh, kalau luka enggak tapi hmm. kalau menstruasi iya membatalkan puasa jelas itu tapi itu kan bukan luka karena itu kan sudah masuk uh, periode nah, siklus, siklus. enggak hmm. mungkin aku hantam dulu baru. dan ingat itu buat yang cewek ya kalau yang cowok ngaku, -ngaku mens <tuk> <tuk> iya langsung ngajar aja <tuk> jangan nggak belajar oh iya. jangan temen -temen. Berkunas, ya jangan bertengkar teman-teman yang rukun aja ya nggak <Jadi>, <tuk> puasa kamu harus full <tuk> harus full tapi tetap setelah lebaran harus di ini apa lunasi puasanya jadi walaupun mens oh iya iya tetap harus bayar, bayar dong bayar dan ingat uh, puasa itu nggak wajib ya nggak wajib buat yang men sih yang nggak iya, boleh puasa, itu itu. puasa terus yang Manula Manula manula itu kan nggak boleh nggak puasa asal bayar vidya iya yeah. tapi yang buat kalian yang mampu puasa terus nggak puasa terus bayar vidya salah juga nggak yeah. okay. boleh nggak boleh gitu So-soan juga kalian <laughs> mau nanya nih, Mas Haji BTW posnya lancar gak? oh alhamdulillah lancar lancar banget ya? Iya, lancarnya lancar. dari awal sampai sekarang belum buka ya? iya e, belum buka <laughs> karena saya mengurusi apa namanya? pesantren gila santren <laughs> gila iya, tontong pre juga juga saya itu mencoba berguna bagi masyarakat <laughs> ya, ya walaupun masyarakatnya biasa aja sih <laughs> ya, <laughs> ada saya dan nggak ada itu nggak pengaruh <laughs> oke langsung ke mitos selanjutnya tidur full seharian itu ibadah hmmmm jadi gini emang ada, Hadis kalau nggak salah. Kalau salah kalian bisa benerin kita ya kita juga manusia. Di komentar loh ya nggak di komentar. komentar. Uh, kalau tidur itu tidurnya orang puasa itu dianggapnya ibadah. Memang iya tapi itu tuh kiasan sebenarnya. Kalau tidur di bulan puasa tidur waktu puasa itu ibadah. Apalagi melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Maksudnya itu gitu. Jadi jangan mentang-mentang tidurnya orang puasa itu ibadah, kalian tidur seharian, nggak boleh. Hmm. Benar, enggak? Kalau gitu, iya, benar, Tapi aku sedikit sepakat sama mitosnya, jadi buat uh, teman-teman yang sebelum puasa ini petakilan, <laughs> yeah. dia lebih baik tidur aja, biar nggak <laughs> ngerepotin yang <laughs> lain. ya gitu. iya, daripada, uh, daripada kalian hmm. waktu sadar uh, malah ngerepotin orang malang lain, menurut gitu ya Iya, tapi kan nggak, nggak jadi patoan biar kalian tidur seharian hmm. aja. ibaratnya ya. bisa juga kalian melakukan hal, -hal yang bermanfaat, contohnya. Najis, hmm. bantu orang tua, bantu orang tua, bantu masyarakat kayak Mas Haji ini ya. Iya mengentaskan kemiskinan, <laughs> bisa memerangi kebodohan. Iya, ya. para orang bodoh diperangi. Oh, sebenarnya perlu oh. dicerahkan juga sebenarnya, jangan diperangi, dicerdaskan, dicerdaskan. Oke lanjut aja terus berpuasa dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Uh, sebenarnya ini uh, masuk ke sifat Allah yang maaf pemurah dan penyayang, yang maaf, maaf juga al-ghafur ya? Al-ghafur. Itu tuh emang dimaafkan, selama kita mau bertobat, terus kita melakukan ibadah, mencari larangan tuh tetap kok. Iya, tapi aja? ada syarat-syaratnya nggak mungkin. Yang penting puasa menahan lapar dan haus selama satu bulan, akhirnya diampuni kan nggak oh, iya, gitu enggak, juga. Nggak sesimpel itu ya? Enak sekali ya <laughs> kamu, cuma <Enak>. puasa. <laughs> Tapi kan harus diselingin dengan ibadah-ibadah, iya. ramal soleh, dan menjaga yang... mata, mulut. Oh benar-benar jaga iya. mata, mulut, jaga kuping. kemarin kita juga bahas ini loh di emoji. <laughs> oh, iya. Di emoji dan juga yang lain. Uh. Makanya stay. stay, stay at home ya. Stay at home jaga jarak, <laughs> cuci tangan. Stay di channel lah. Stay di channel kerajaan. Iya. Eh uh, itu kan kita harus jaga jaga mata, jaga mulut. Maksudnya tuh. Kita jaga pandangan, jangan lihat nggak hal, hal yang nggak penting, apalagi yang bisa bikin kepala puasa kita tuh berkurang. Iya. Contohnya, lihat apa tuh? Lihat yang nggak perlu dilihat, <laughs> <laughs> yang nggak boleh dilihat, dengan <laughs> dilihat. Teman-teman, oh, ya yang biasa kalian nonton biasanya di sosmed sih. Kalau misalnya, apalagi ya, fak bicara fakta aja ya, uh -uh, fak fakta kalau postingan yang misal cewek seksi, maaf-maaf kata nih, kalian kurang-kurangin lah, kurang-kurangin. Kurang-kurangin mengunjungi situs-situs uh, download aplikasi proxy web dikurangi jangan pakai VPN biar nggak uh, melihat apa yang enggak harus dilihat. Mm. Jadi, memang perlu data juga perilaku kita. Soalnya yang berat itu sebenarnya itu loh, tuh. daripada menahan laper house itu gampang. Menahan mm -mm. itu yang susah. sebenarnya kalau ada lagi mitos yang mengatakan kalau uh, apa namanya selama satu bulan Ramadan ini setan-setan di penjara. Hmm, iya, tapi padahal kan yang apa namanya menggoda lebih banyak itu dari diri kita iya, sendiri ya dari kita sendiri, kita udah autopilot buat maksiat, mm -mm. tapi yang disalin setan mul. jadi sebenarnya kita harus bercermin lagi nah, kembali lagi bercermin kita tuh udah menjadi manusia yang lebih baik buka hmm. ah, belum. belum ya apakah lebih buruk atau lebih baik ya harusnya sih lebih baik ya seharusnya lebih baik kan momen puasa juga melatih kita buat nahan hawa nafsu hmm. hawa nafsu tuh banyak nggak cuma makan minum nggak cuma makan minum juga nafsu nafsu yang lain, ya, ya, ya doang nih. <laughs> Terus ada mitos lagi ya Eh uh, itu sih mungkin. Nah itu tuh sebagian mitos-mitos yang bisa kita sampaikan faktanya, ya. hmm. udah dijelasin juga faktanya kayak gimana. Terus buat kalian yang di rumah tetap jalanin puasanya ingat social distancing biar kita semua tuh semuanya selamat sehat. Iya. Yeah. Yeah kita kan juga pengen Indonesia balik seperti dulu lagi ya biar kita sama-sama menekan penularan covid hmm, no biar lebih bisa uh, kembali kondusif secara mm -hmm. keseluruhan bumi karena <laughs> ya. kita tahu kalian tuh pengen main sebenarnya ya. tahan dulu aja nggak apa apa tahan, tahan, tahan. tahan dulu. oke jadi itu aja yang bisa yeah. disampaikan uh, buat kalian jangan lupa buat berbuka dengan yang manis dan, dan sahur pakai yang manis juga dari yang sisa tadi disebutkan bisa <laughs> sisa buka ya itu iya yeah buat kalian yang belum subscribe-subscribe dulu, nyalain loncengnya, like video ini, share ke semua sosial media kalian terus kalian yang punya fakta-fakta lain bisa ditulis di komen saya Bagas Begani dan saya Ajos pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh